Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ketemu lagi dengan Samsinar Channel Semoga anda semua selalu Dalam keadaan sehat Dan penuh keberkahan Dari Allah SWT ya Oke teman-teman eh, Lama banget ya Tidak eh, upload video Di channel ini eh, Sekitar 2 minggu ya Uh, mohon maaf karena memang ada kesibukan yang lain yang harus kami selesaikan oke okay, teman-teman untuk sesi kali ini kami ingin mengupload video tentang pelatihan dan pemberdayaan perempuan tentang batik ciprat dan ekoprint nah ini di desa Pono Ayu Sidoarjo ya Oke, okay, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami yaitu Samsinar Channel. Thank you. Oke, okay, teman-teman, suatu uh, hal yang sangat membahagiakan di mana kami bisa berkenalan dengan seluruh para peserta latihan pada kali ini ya, diikuti oleh 20 serta dari desa Wonoayu kemudian ini pelatihan ini sekaligus dalam satu hari yaitu tentang ekoprint dan batik ciprat jadi eh, kita mulai proses dari awal pembuatan ekoprint dan kemudian selama mengukus dua jam kita praktek batik jibrat jadi kita efektifkan waktunya ya kita mampatkan kegiatan ini sebenarnya berlangsung dua hari namun yang hari pertama itu adalah teori saja kemudian materi-materi dan tanya jawab kemudian di hari kedua ini kami langsung praktek begitu ya oke semoga apa yang menjadi Uh, hasil dari video yang kami upload ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua jadi uh, kami mengupload video dengan tujuan agar timbul inspirasi dan kreativitas pada Bapak Ibu semua, pada teman-teman semua sehingga uh, Panjenengan bisa mengembangkan apa yang Anda dapatkan dari uh, hikmah yang diperoleh dari video ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menambah untuk kegiatan syukur-syukur bisa menambah untuk penghasilan Bapak Ibu semua, oke silahkan simak video ini semoga bermanfaat untuk Anda semua bertanya-tanya tentang workshop maupun produk-produk bahan-bahan yang kita pakai untuk eco print baik itu CWA bahan-bahan lainnya maupun untuk batik itu kami menyediakan ya silahkan hubungi nomor WA kami yang ada di deskripsi dan jangan lupa untuk follow IG kami suci batik samsi Narnyu. Dan juga FB kami Suci Subrihatin. Monggo, kami open ya kalau Anda ingin bertanya-tanya. Nah, ini adalah sesi menata daun di atas kain. Ini adalah sesi kreativitas yang menentukan motif nantinya ya, motif hasilnya nanti. Nah, ini seperti ini. Senang ya kita belajar bareng-bareng dan uh, nanti kita bisa mempraktekannya sendiri-sendiri. Juga belajar langsung ya, bagaimana cara menggulung kantong yang benar. Jadi, biar hasilnya rapi dan tidak ada lipatan. sesi yang paling menyenangkan adalah sesi membuka lontong jadi ini adalah uh, lontong yang sudah kita kukus selama 2 jam kemudian kita buka nah ini hasilnya ya cantik sekali kan banyak sekali nikmat Allah yang dititipkan ke alam sekitar jadi banyak daun-daun di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan ini ada bunga waru, ada daun jati ada daun lanang ada jaran banyak sekali ya nah ini adalah beberapa hasil dari buka lontong uh, yang kita lakukan di hari ini simak ya ini hasilnya keren sekali Nah kalau ini adalah foto hasil dari praktek batik ciprat ya Nah tidak kalah cetar ya Oke okay. Oke okay, teman-teman itu dulu ya sharing dari kami Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua Jangan lupa like dan subscribe video ini Oke, okay, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uh, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.